kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini tentunya bang Min akan memberikan informasi dan tentunya vitamin-vitamin baru persahabat ya seputar Lesti dan Rizky Bilak Tentunya kita keunggang pertama Ada sebuah unggahan spesial banget persahabat Yang baru keluar nih Tentunya postingan foto Yang selama ini kita tunggu-tunggu Persahabat -tunggu, ya Tentunya postingan foto Memakai baju putih Lesti dan Rizky Bila bersama Ibunda tercinta dari Dede Lesti Akhirnya persahabatnya Terposting kembali ya Ini membuat kita semakin bahagia Semakin dekat nih Untuk acara kebahagiaan Lesti Dan Bila Mudah-mudahan di acara Lamaran nanti, mudah-mudahan Les dan bilang kasih kejutan spesial untuk kita semua para fans Dan untuk berikutnya, para sahabat, ada vitamin bahagia buat kita semua Farah fans Para sahabat, kita lihat aja nih Tentunya, wow, ternyata Lesi Kejora dan Rizky Bilar Ini di bandara, para sahabat, ya Tentunya OTW ke Medan nih, aduh Makin dibuat bangga dan bahagia melihat Calon manten akhirnya tentunya pergi ke Medan persahabat ya untuk meminta doa restu di tanah kelahiran calon suaminya Dede Elsdi kejora dan terlihat keunggahan berikutnya persahabat ya momen bahagia banget nih terlihat dari kedua pasangan ini persahabat ya terlihat Dede Elsdi Bang bilar sangat bahagia sekali mudah-mudahan. Kebahagiaan juga tentunya selalu diberikan kepada kita semua. Amin ya Robbal 'alamin. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ini spesial buat kita semua para fans. Ya, ada sebuah tentunya postingan ini membuat kita semakin bahagia aja. Para sahabat, ya, kita lihat aja nih, tentunya Dedek Lesti dan Abang Bilar. Terlihat sangat mesra banget persahabat ya apalagi dedek Lesti di situ tentunya gandeng tangannya abang Bilar Aduh tentunya siang ini kita akhirnya mendapatkan vitamin langsung dari Lesti dan Rizky Bilar persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya Lesti dan Bilar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan dalam postingan tersebut juga, tentunya banyak sekali komentar dari para fans, yakni dari akun Santi Hermawan, mengatakan, "Aku bahagia melihat Eda. Aku bahagia." Selanjutnya, ada komentar dari akun Dewi Rahayu 8578 mengatakan, "Masya Allah, bahagianya sehat-sehat ya, kalian lesti dan bilar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Amin. Doa terbaik selalu diberikan. Tentunya dari para fans untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu cedukan selanjutnya, para sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan cedukan vitamin dari Lesti dan Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dalam informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.